dasar filosofi kesehatan kerja. Sehat adalah suatu kondisi fisik, mental, dan sosial seorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan, melainkan juga menunjukkan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan kerjaannya. Kesehatan kerja mengerti yang adalah suatu aplikasi kesehatan masyarakat adalah suatu tempat kerja di mana pasien dari kesehatan adalah masyarakat pekerja dan masyarakat sekitar perusahaan tersebut disiplin ilmu yang mendalami hubungan dua arah antara pekerjaan dan kesehatan hubungan antara efek lingkungan kerja dengan kesehatan kerja. Hubungan antara status kesehatan pekerja dengan kemampuannya dalam melakukan tugas yang harus dilakukan. Kesehatan yang hmm. baik dengan pekerjaan. Jadi kesehatan kerja itu tujuan utama mencegah timbulnya gangguan kesehatan dari pada mengobatinya, preventif dan promotif. Tujuan kesehatan kerja yaitu WHO nomor promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental dan sosial dari pekerja, pencegahan gangguan kesehatan disebabkan oleh kondisi kerja, perlindungan pekerja dari risiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai kemampuan fisik dan psikologisnya, penyesuaian setiap orang kepada pekerjaannya. Upaya pengendalian PAK ini dari promotif, preventif, kuratif, kuratif, rehabilitatif. ini emang batas metode menentukan magnitude, cost dan severity. kalau promotif itu pemeriksaan kesehatan kerja, pembinaan gerakan olahraga tidak rokok hidup seimbang, ergonomi, pengendalian lingkungan kerja bagian sanitasi preventif itu pemeriksaan keselamatan kerja imunisasi ABD rotasi pengurangan waktu kerja kuratif itu pengobatan P3K rawat jalan dan rawat inap rehabilitatif itu alat bantu dengar protese, mutasi kompensasi Selain kerja, sesantai tujuan utama masyarakat pekerja karena perusahaan, PNS, petani, yang pekerja sektor non formal, tercapainya derajat kesehatan setinggi-tingginya baik fisik, mental, dan sosial. Masyarakat sekitar perusahaan terlindung dari bahaya pemotoran dari bahan-bahan yang berasal dari perusahaan. Asal produksi perusahaan tidak membayarkan kesehatan masyarakat konsumennya, efisiensi kerja, dan daya produktivitas karyawan meningkat. Terciptanya masyarakat, tenaga kerja yang sehat dan produktif serta meningkatkan kinerja produksi perusahaan Upaya keserasian kesehatan kerja Upaya juga tempatnya penyakit dan kecelakaan akibat kerja keserasian serta saling berinteraksi komponen-komponen antara lain Keserasi, Beban kerja memerlukan otot atau pemikiran Beban dapat berupa beban fisik, mental, sosial Penempatan seorang pekerja atau karyawan Tepat dengan beban optimum Yang sanggup dilakukan Pengalaman, keterampilan, motivasi Dan sebagainya Caranya kurangi atau mengatur beban kerja karyawan Atau pekerja Merencana atau desain alat Gerobak, mesin tik, operator, atau komputer Dan sebagainya Merencana atau desain waktu kerja Beban tambahan Kondisi atau lingkungan kerja yang tidak Menguntungkan bagi pelaksanaan Pekerjaan sehingga mengganggu pekerjaan, sehingga diatasi atau dihadapi pekerja atau karyawan Faktor fisik, penerangan, suhu udara, bising, dan sebagainya Faktor kimia, bau, gas, uap atau asap, debu, dan sebagainya Faktor biologi, nyamuk, lalat, kecoa, rumus, taman, tidak teratur, dan sebagainya Faktor fisiologis, peranakan kerja tidak sesuai ukuran tubuh atau anggota badan, atau ergonomik Faktor psikososial, suasana kerja tidak harmonis, bergausi, cemburu, klik, rasa tidak sesuai dengan bidangnya, dan sebagainya. Kemampuan atau kapasitas kondisi tubuh pekerja atau masyarakat untuk bekerja, yaitu seks, umur, isi tingkat kesehatan, postur, keadaan fisiologis tubuh, pendidikan, keterampilan, dan lain-lain. Memahami dan melaksanakan dengan baik kok bahasan. Ya, ini bisa terbalik-balik ya. Makanya urutannya kacau ya. Upaya keserasian komunikasi kerja Alur diagram produksi Berarti pengendalian risiko bahaya Di tempat atau lingkungan kerja Dan manajemen risiko Lingkungan kerja itu faktor Efek potensi Menimbulkan masalah kesehatan kerja Perlu penanganan Evaluasi dan pengendalian efektif Dari bahaya kesehatan yang ada Membuat lingkungan kerja tidak sehat Menjadi lingkungan sehat Lingkungan kerja, antisipasi dan mengetahui lingkungan kerja, pengenalan lingkungan kerja, kekauan melihat dan mengenal atau work through survey, evaluasi lingkungan kerja mematikan dugaan yang ada, tetapkan karakteristik bahaya yang ada, gambaran cakupan besar atau luasnya pajanan. Pengendalian lingkungan kerja, mengurangi dan menghilangkan pemajanan potensi bahaya yang ada, pengendalian lingkungan dan pengendalian perorangan. Manajemen risiko, Dihanjutkan dengan surveillance, kesehatan tenaga kerja, pemerintahan dan pemantauan lingkungan kerja serta pemeriksaan kesehatan dan tenaga kerja. Personal dokter, pemerintah nomor 1 tahun 1976, nomor 1 tahun 1970-48, permenakan nomor 2 tahun 1980, permedis itu permenakan nomor 1 tahun 1979, ahli ketiga pemerintah nomor 2 tahun 1992, ada ketika kimia, petugas ketika kimia Kemenangker, nomor 187 garing men-garing 19.19 ini tahapan jadi penemuan gangguan kesehatan oleh pekerja atau petugas keselamatan atau perawat atau dokter lalu dilanjutkan dengan niat musuh penyakit oleh perawat atau dokter terapi bila memungkinkan jika ada dokter lalu penemuan penyebab lingkungan oleh higien Perawat, dokter atau ahli toksikologi, pemantauan dan pengendalian sebab oleh ahli higiene, insinyur keselamatan, ahli ergonomi dan atau dokter. Lalu pemantauan kesehatan pekerja oleh perawat, dokter, ahli epidemiologi atau ahli toksikologi. Upaya perlindungan, upaya perlindungan karena kerja bidang kesehatan masyarakat kerja harus dapat dilaksanakan dengan baik, dengan sepenuhnya dapat mengendalikan serta evaluasi bahaya-bahaya risiko dari kesehatan kerja. Fungsi perlindungan, memahami dan melaksanakan peraturan perundangan yang berkaitan dengan keselamatan kerja, menjaga terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja dengan cara mengenal bahaya dan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan PRK, bahaya keselamatan dan bahaya kesehatan, menilai bahaya dan risiko di tempat kerja, perantara keselamatan dan pengendalian bahaya di tempat kerja, monitoring lingkungan kerja kerja. perlindungan keselamatan Kesehatan kerja, sebab itu tenaga kerja sumber daya yang sangat menentu jalannya industri aset perusahaan dan lingkungan kerja mempunyai pengaruh terhadap kesehatan tenaga kerja. Kegiatan industri semua tingkatan terhadap risiko bahaya tidak satupun industri benar-benar bebas dari bahaya. Perlindungan kesehatan kerja dan perundangan undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 10. Tanggung jawab pencegahan kecelakaan kerja. selain pihak ya, perusahaan, karyawan, tenaga kerja dan pemerintah undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 86 setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja serta perlakuan yang sesuai dengan arkad dan martabat manusia serta nilai agama baik secara moral maupun kesusilaan pasal 99 ayat 1 setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ruang lingkup Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dan Jaminan Pensiun PP Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan kesembilan atas PP Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian tugas pokok pelayanan kesehatan kerja Permen nomor peraturan 3 garing men garing 1912 tentang pelayanan kesehatan kerja pasal 2 pemeriksaan kesehatan sebelum kerja pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja, lingkungan kerja perlengkapan sanitar perlengkapan untuk kesehatan tenaga kerja tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya Pendidikan kesehatan untuk tenaga kerja dan latihan untuk petugas P3K pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit akibat kerja dan penyakit umum Memberikan nasihat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja Pemilihan alat pelindung diri yang diperlukan, gizi, serta penyelenggaraan makanan di tempat kerja Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja pertama pertama pada kecelakaan memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada pemurus undang-undang nomor 1 tahun 1970 pasal 8 keselamatan kerja pemeriksaan dan pelayanan kesehatan tenaga kerja hanya dapat dilakukan oleh dokter dan paramedisi perkes permen nomor 1 tahun 1976 kewajiban pelatihan Perkas perkes bagi dokter di perusahaan instansi permen nomor 1 tahun 1979 kewajiban pelatihan perkes bagi para di perusahaan atau instansi Permen nomor 2 tahun 1980 Pemeriksaan dan pengujian Kesehatan tenaga kerja hanya dokter Yang telah mendapat latihan perkes Dari Depnaker Dan dikukukan oleh Menteri Tenaga Kerja Jadi pemeriksaan Pemeriksaan disesuaikan dengan Jenis dan bentuk industri serta jenis dan besar impotensi bahaya yang mungkin terjadi periksaan dan pelayanan meliputi pemeriksaan kesehatan tenaga kerja Permen, Trans, nomor 2 tahun 1980, periksaan awal pemeriksaan berkala dan periksaan khusus periksaan nomor 2 tahun 1980 pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi penanganan pencegahan dan penanggulangan keadaan darurat dalam industri memberikan laporan dan saran-saran hal-hal menyangkut perencanaan dan pembuatan tempat kerja Pemilihan APD pengaturan gizi kerja. Pelayanan kesehatan, kesehatan. kerja kerja trans nomor 3 tahun 1982, tugas pokok promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dipimpin dan dijalankan oleh dokter kesehatan kerja. Bentuk disemanggarakan sendiri, bekerjasama hampir bersama sama perusahaan lain. Jadi lingkungan kerja tidak sehat, sering penyakit agar kerja terjadi, harus didiagnosis diobati dan disembuhkan lalu bekerja sehat kembali ke lingkungan kerja lingkungan kerja sehat Oke, ini ada pengenalan dan evaluasi masalah, lalu upaya pengendalian dan pencegahan lalu lingkungan kerja sehat manfaat faktor filosofi kesehatan kerja sermen budaya sehari-hari ya. Ya, seperti pada gambar ini, pertama ini ya bahaya jatuh ya, yang ya, pertama seperti ini limbah, yang seperti ini bahaya jatuh ini ya. juga ketinggian ya. nah, ini aise khusus deranya Itu ini